<SILENCIO> <SILENCIO> Baby bus. A kehidupan. Masih ada tokoh yang tersisa untuk dikumpulkan. Ayo belajar tentang profesi baru. Ayo, satukan. Ayo, coba bersama-sama. Halo, aku kapten Kiki. Silakan pilih kapal untukku. Kapal pesiar, kapal pesiar. Ayo kita berangkat, kapten kecil. Kapten Kiki, putri duyung ditangkap oleh gurita. Bisakah kamu menemukannya? Aku akan menemukan putri duyung. Ikuti peta untuk menemukan gurita dan Putri Duyung. Putri Duyung sedang menunggu kita. Terus bersemangat. Ah. Ini adalah stasiun servis. Kemudikan kapalmu masuk ke dalam dan periksalah. Oh tidak, kapal pesiar itu kehabisan gas Pertama-tama, lepaskan tutup saluran keluar minyak Geser saluran pipa minyak Ayo kita isi. Kapal kita telah diperbaiki. Tujuan ada di depan, ayo lanjutkan Ada badai, hati-hati Kemudikan kapal ke pelabuhan terdekat Badai semakin kuat Badai lebih kuat Ayo kita percepat Yeay kita ada di pelabuhan Kencangkan tali dan amankan kapal Berlayar, ayo semangat! Kapten Kiki, kami gagal menangkap ikan. Dapatkah kamu menolong kami? Tidak masalah, bantu aku menemukan ikan-ikan ini. Bantu aku menemukan ikan-ikan ini Ini dia ikan untukmu Terima kasih Kapten Kiki Terus maju Tujuan sudah terlihat <SILENCIO> Ada bajak laut, ayo kita kalahkan dia Aku akan mengalahkanmu <SILENCIO> Ayo <SILENCIO> <SILENCIO> Aku akan kembali. Kamu telah mengalahkan bajak laut itu. Kerja yang bagus. Tujuan ada di depan. Ayo lanjutkan. Dari kapal, ayo kita selamatkan mereka. TALANG! -tala. Lepaskan pelampung penyelamat untuk menyelamatkan mereka. <Sosos> <Sos> <Sos> Kapten Kiki, semua barang-barang kami jatuh ke dalam air. Dapatkah kamu membantu kami menemukannya? Tidak masalah. Ayo kita temukan barang-barang mereka. Sampah, kita harus melindungi lingkungan laut dan jangan menyampah. Terima kasih, Kapten Kiki. Putri duyung ada di pulau itu. Duyung ada di sini. Kita harus membuka kunci berkode ini sebelum masuk. Geser kunci berkode untuk menemukan bentuk yang benar. Sama datang Kapten Kiki. Tuan Gurita ingin berteman dengan kita. Bagaimana menurutmu? Benarkah? Itu benar. Mari kita berteman dan nikmati makanan lezat bersama-sama. <tuku> Baiklah. Aku suka berlayar di laut. Ini memungkinkanku untuk membantu banyak orang. Wow! Ini adalah koin untuk kerja kerasku.